back to my channel kembali lagi di video aku jadi di video kali ini aku bakalan kasih solusi untuk kalian yang mempunyai alis tebal dan berantakan banget kayak aku ini loh alis aku ini tebal banget dan berantakan terus selama bertahun-tahun berabad-abad ini aku mencari solusi yang tepat banget untuk yang punya alis tebal tapi enggak mau keluar budget yang banyak banget. Kayak aku ini. Dan ternyata setelah tahun 2020 ini aku baru menemukan solusinya. Dan di sini aku cuman pakai satu bahan doang loh, teman-teman. Dan bahan yang aku pakai itu adalah Ternyata adalah bulu Mata, lem bulu mata doang loh oh my god ternyata ini adalah solusi untuk semua kebingungan aku selama ini nah, setelah aku coba pakai lem bulu mata ini untuk alis aku ternyata hasilnya itu gak nyangka banget gak nyangka banget jadinya alis aku tuh rapi banget dan bagus banget Kayaknya pakai alis zaman sekarang ini yaitu alis serat ya kan. Dan aku nggak pakai apa ya namanya? Eyebrow eyebrow pencil atau eyebrow gel. Di sini aku cuman pakai lem bulu mata doang. Baiklah, tidak berlama-lama lagi untuk kalian yang penasaran banget gimana cara aku untuk memakai eyebrow lem belum mata ini ke alis aku stay tune turis, ya jangan lupa kalian subscribe dulu ya ke channel aku untuk kalian yang belum subscribe ke channel aku ini dan nyalain juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku karena di setiap minggunya aku bakalan upload video-video terbaru dan kasih juga like <laughs> dan kasih juga ya jempol kalian atau like kalian ke video aku ini Nah bahan dan alat yang kalian butuhkan yaitu lem bulu mata Kalian bisa pakai lem bulu mata merek apa aja Tapi aku cuman pakai bulu mata ini Lem Lem bulu mata ini soalnya harganya ini murah banget Kalau tidak salah gak lewat dari 15000 an gitu Murah banget Dan aku belinya ini di toko kosmetik di pasar-pasar gitu Yang kedua adalah Ini Sikat alis, atau kalian bisa juga pakai schooli untuk uh, bulu mata kayak gini. Brush, nah, aku pakai brush yang ini dan ini. Jadi, pertama-tama aku bakalan sikat dulu alis aku. Dan di sini aku cuman ngecontohinnya satu alis doang ya, agar kelihatan bedanya antara alis yang belum dipakein lem bulu mata ini dan yang udah aku pakein lem bulu mata ini. Terus langsung aja aku ambil yang ini sikatnya. Buka. Ini aku masukin kembali ke kolam agar tidak terlalu banyak banget ke sini. Jadi ke sini kita gitu. sampai ke ujung dan ya ada yang tersisa udah terus apa terus langsung aja kasihin ke alis kita dan untuk caranya ini kalian ke atas dulu di awal terus kalau ke belakang ke ujung ke ujung ke ujung nah kayak gitu Nah, Biasa aja dulu ya Pertama-tama Terus yang kedua <coughs> Baru kita tekan udah kelihatan kan hasilnya ini tuh menurut aku bagus banget hasilnya dan naturalnya aku nggak pakai uh, eyebrow gel atau eyebrow pensil jadi aku pakai lem bulu mata doang loh and finally inilah hasilnya teman-teman ini bagus banget nah aku kasih lihat ke kalian jelas-jelas untuk alisnya, perbedaannya signifikan banget Ini tuh udah rapi banget Terus ini tuh berantakan banget dong oh my God. Wow. Jadi untuk kalian yang bingung banget nih Gimana caranya untuk merapikan alis yang tebal Tapi tidak mau keluar budget yang banyak Ini tuh tips yang tepat banget untuk kalian yeah. Dan kalian harus banget cobain cara aku ini di rumah kalian Semoga video aku ini bermanfaat. Jangan lupa kalian untuk klik tombol like-nya atau jempol kalian ke video aku terus nyalain juga, terus klik juga subscribe ke channel aku atau tombol merahnya dan nyalain juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru aku karena di setiap minggunya aku bakalan upload video-video terbaru. Oke, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa